Pemirsa, acara pengguntingan PITA dan peresmian Gedung Gereja Kingmi Jemaat Eklesia Hirin berlangsung di Kampung Hirin Distrik Seminage, klasis Pase Kabupaten Iyal Hukimo berlangsung penuh hikmat dan dihadiri oleh semua warga jemaat serta tamu undangan. Acara pengguntingan PITA dan peresmian Gedung Gereja Kingmi Jemaat Eklesia Hirin Acara ini diawali dengan laporan ketua panitia, ibadah singkat dan peletakan batu pertama Tugu Injil masuk dilakukan ketua Klasis Pasema, Pendeta Elias Pasi STH. Batu kedua Bupati Kabupaten Yauqimo, Didimusiauli ESA, serta dilakukan pengguntingan pita Gedung Gereja Kingmi oleh Bupati Kabupaten Yaukimo dan pembukaan kunci Gedung Gereja Kingmi oleh Pendeta Elias Pasi STH. Perwakilan Ketua Panitia Pembangunan dan Peresmian Kedung Gereja kini Jemaat Eklesia Mauspasi SPDK dalam laporannya mengatakan, sumbangan yang masuk berupa uang tunai dari para undangan beberapa denominasi gereja katolik dan kristen protestan sebanyak rp rupiah dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Yaukimo oleh Bupati Titimus Yahuli sebesar Rp150.000.000 serta anggota Dprd Kabupaten Jaukimo uriakan Kandeng sebesar lima belas juta rupiah dengan jumlah total tiga ratus lima puluh rupiah serta dari denominasi gereja tetangga lainnya yang ada di Distrik Saminake, Klasis Pasema berupa 12 ekor ayam dan 120 ekor babi. Lebih lanjut dikatakan Maus Pase, dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam memberikan sumbangan berupa apapun, terutama kepada pemerintah Kabupaten Yaukimo, yaitu Bupati Kabupaten Yaukimo, Didimus Yahuli, serta seluruh warga jemaat eklesi Hirin dan beberapa denominasi gereja yang turut serta dalam membantu pembangunan gedung gereja ini, sehingga diharapkan pembangunan gedung gereja dapat selesai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada pemerintah Kabupaten Yahukimo, dalam hal ini Bapak Bupati di Indonesia Oleh, yang mana hadir dan acara kami boleh selesai dengan baik, dan semua undangan para undangan simpatisan yang masuk, kami boleh sukses dengan baik. Kami dari panitia kami menyampaikan terima kasih kepada semua seluruh lapisan untuk menyukseskan acara syukuran. Bentabisan Gidung Gereja, YMAT Eglisia Hiring. itu kami sampaikan terima kasih. Wah, wah, wah, wah. Ketua Partai Hanura Kenio Sesilo Eskom yang juga kader kini Klasis Pasema mengatakan, dirinya mengucap syukur di momen penting ini merupakan satu sejarah yang dilakukan untuk generasi yang akan datang sehingga dapat melanjutkan misi Kristus untuk mewartakan Firman Tuhan. Dirinya juga selaku anak asli daerah berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yaukimo yang sudah memperhatikan pembangunan gedung gereja jemaat eklesi ini. Momen terpenting ini menjadi satu sejarah buat kita mengures di atas tanah ini untuk diteruskan oleh generasi-generasi berikut. Karena 5 sampai 10 tidak seperti hari ini. Dan 50 tahun akan gereja ini besar gereja ini bagaimana jadi mayoritas di tanah Papua sehingga hari ini kita ada di tengah-tengah masyarakat untuk kita meneruskan misi Kristus Bapak Bupati kami berterima kasih dia hadir dan Ketua Partai Anura terima kasih banyak yang hadir di tempat ini bersama kami dengan masyarakat kami ini akan bersama -sama dengan terus akan dengan kepentingan Bersama dengan masyarakat.